Puset sudah susahnya nyadarin orang kayak gitu. Dragon lagi bagus hari ini. Lagi fokus dulu ya guys ya, fokus dulu ya guys ya, fokus dulu di papa biar, wih dapat skater ya guys ya walaupun lek ngelek Bed 45 nih bos, senggol dong, anjas. Tiranya satu-satu terus, Leon bangkai. Kayak film ini ya guys ya, Black, eh blech bleach bleach, bleach. Ada, ada ada lagi ya guys ya yang nonton Wih, bangkai kan Wih, kenapa enggak maxbet anjing <guluh> biasanya ya guys ya kenapa enggak maxbet Wih, wui tiga tirai isinya membagungkan wah wah wah gagal gagal gagal ya guys enggak ada tiga tira yang bagus lanjut buat modal spin-spin doang Bang lo main sedekah berapa paling banyak dapatnya 23 B saya dapat satu akun tadi Bang terus kemarin bagi-bagi akun dapat dua wakil gampang lah is terus yang dapat uh, dapat ngambil akun nomor 4 siapa tadi Ayo ada isinya tuh 1,2 B Ayo ngaku-ngaku siapa Ayo Wih, Bang Her, Sherlock rumah Leon. Haji <laughs> bersyukur, wih, iya bersyukur lah. Bang ada sedekah atau kuis, kuis, kuis, Kalau sedekah tergantung chip ya, guys ya mau naik atau enggak. Kalau naik kita bagi-bagi. Kalau enggak tetap ya, guys ya kita open request, open request pun ada bagi-bagi ya, guys ya jika chipnya up ya. Oke, okay. bersyukur Her bukan disyukurin, iya sih bersyukur ya, guys ya bukan disyukurin, ya. disyukurin malu bob, lebob, harus. Wih, lumayan ya, saya dari bentuk belum, belum, belum, Jadi, nih, welcome, belum nih, belum Random terus, wih, mega. Benar, Kak. Host, ada satu B di nomor 4 iya, 12 B. Siapa ayo yang dapat? Gue ambil yang nomor 4, tapi ada yang nabrak tuh. Cok, sempat lihat chipnya gak? Sempat lihat chipnya gak? Haha, up, jangan malam, Bang. Tadi siang nungging, sampai tidur ngelonin anak. Gak apa-apa, kata siapa tadi siang kan? Gue bagi-bagi satu B, cok itu ada suntikan dana 300 jadi jadi 2B jadi terus gua mainin uh, sisa 1B 500 yang 1B nya gua bagiin cok kenapa gua bagiin ini 1B karena kan chipnya juga hasil dikasih ya guys ya bukan hasil sedekah ini sedekah eh uh, bagungkan ya guys ya ini bagi-bagi bang oh berarti host, setiap akun ada chipnya ya hos enggak selalu selalu itu mah tadi ada chipnya dari gua mungkin 20m atau 30m sama, sama si viewers gua ini dimainin guys langsung mainin langsung maxbet kali dapat 1b200 enggak lama tuh langsung ada yang nabrak kayaknya dia sekali spin dapat super win itu dapat super win maxbet sekali spin kayaknya ya guys ya Wih, habis lagi ya. Wih, belum habis ya, Guys ya. Tapi udah turun duitnya. Adir numpang nonton, -numpan Bang. Iya, jangan lupa nanti ikut komentar ya, Guys ya di sesi request. Siapa tahu beruntung. Gua tadi belum dapet cu Gua gak pernah dapat, Bang. Udah subscriber juga. Aduh, nanti nanti pasti dapat ya, Guys ya. Kita kalau ini lewat random ini, Cok, pasti ada kesempatan buat dapat ya, Guys ya, walaupun kecil kesempatannya. Ini siapa namanya? Moderator gua aja si Bocil MM dia spam cuma satu akun kalau hoki dia 3 hari berturut tepat, dapat terus ya guys yaa yaa sayangnya betnya udah turun ya guys ya Sayangnya betnya udah turun ya guys ya. Wih. Wih, jet what's up. Bet sembilan lagi, bet sembilan lagi. Kalau ada iklan jangan di-skip ya guys ya. Bagi-bagi. Unyu unyu, unyu unyu. Burung kuntul. Si Maman ketap-ketap. Mantap bagi bang, bagilah lah. <laughs> makanya, cok kalau lagi fokus tuh fokus satu slot aja. Halo, Bang. Halo. Keren gak keren gak Gaskan lagi ya, maksudnya nyoba ya. Adu berapa B? Adu berapa? Adu 1B, 2B di sini nih. Kan kata gua tadi chip gua tuh disedot sama dia 3B. Ini dibalikin, cok Kabur ya Bang. <laughs> Oke okay guys, cukup sekian live-nya. Terima kasih. Saya mau jurus ninja dulu ya guys ya. <laughs> 1B Bang. kita kita kocok dulu ya. Aduh adu 1B ya. Aduh 1B ya. Adu 1B ya. Kita nyoba aduh 1B ya. Kalau pak pokoknya 3B 600 kita stop ya. 3B 600 kita stop. 3B 600 kita stop ya. Mantap, JP bang, Iya, JP co, JP bocil ijo ya guys ya Ui. Akunya belum top up ya guys ya Seperti biasa ya guys Ntar di akhir ya guys ya Di akhir, ntar gue gua kasih random Kita randomnya di akhir ya guys ya Oke okay. versi-versi tuh nggak ngaruh guys ini buktinya ya guys ya anjas dan hapus data tuh nggak ngaruh ya guys ya gua nggak pernah hapus data tetap tuh habis JP tetap JP lagi ya guys ya sedekahnya Bang yan ya ya pasti ada sedekah sabar sabar sabar pasti kalau sedekah ada selalu ada ya guys ya kalau ada yang di up modal sedekah itu pasti disedekahin ya guys ya kita adu dulu satu B ya guys ya Bang cepet-cepetan aja bang ngirim ID bang Jangan jangan kayak gitu cok kasihan yang koneksinya lambat Kabur aja bang beli rokok lu <laughs> Enggak enggak kita habisin satu b dulu ya guys ya Kita adu satu b ya guys ya Kita adu satu b Tapi sayang ya guys ya udah turun bed tadi ke bed 9 ya guys ya Tapi lumayan lah syukurin aja ya guys ya disyukurin aja kalau segitu juga udah lumayan ntar nih bentar lagi gua stop nih oke okay, guys ya ini gua naikin level dulu ya guys ya gua naikin level di handphone apa di mana ya bisa kalian lihat ya guys ya pasti level 5 ya masih kalian masih level 5 ya besok besok dikirimnya nanti terakhirnya chipmu si kok banyak ini dapat jackpot dapat jackpot tadi jackpot bocil ijo ya guys ya papa gacor